Mau nembak lu ya Mana bila. Masa saya dilawan Apilah lu Tembak-tembak aja orangnya. Gak takut dia mati. Hmm? Gak takut kau mati, bro. Nah, ada lagi nih. Ya, kau Kalau begitu, darahnya terus. Bagus tuh orang uh, Sorry Sorry bro, gue udah bunuh kalian Eh. Eh, bisa rugi kayak gini. Ah, Waduh mantap nih. Senjata sebab meruai mah. Eh, ada musuh, ada musuh, Bro. Mau ngapain? Mau ngapain? Pengen mana dia? Mana dia? Mandi. kemana kau boy kemana kau keluar lah ah kau nih kode kau ya keluar nah bagus keluar juga kau Mantap lah begini Eh, stop x4 Oke, stop x4 dulu kita Mantap ini lupanya tambah dulu tambah mikir memburu saatnya memburu mencari kebanyak-banyak -banyak ini Ada kemana mereka semua ayolah rantang ini saya ini mana kembali mana-mana cleaning ini, nggak ada cleaning ayo ayo nah keluar satu orang amat biji jadinya Enak sekali ini orang nah, Kita reload dulu punya dia dah Hai, Mary Lord, mana nih? musuh "udah tak sabar" ini menembak kalian ini apa mau keluar, enggak hmm, aku udah mencari sedang mencari Saya mencari ayo bro kita cari mereka bro Wey, mana kalian nih? Ini ada musuh oh. Oh. <laughs> Mati dia Bagus sekali coy lagi mana lagi ayo cuma semua kakak berhajar ini ayo lah mana kalian nggak mau kalian mengajar saya saya eh, tak sabar ajar kalian nih, mana kalian? sini ayo, ayo sini kalau kalian berani, mana kalian? Hah? Makan jamur dulu, kita coy. Gak ada nih orang nih, mana nih? Hey, Manek, mana kalian? Ayo lah! Sini, tak lihat Hey, mana, mana, ini mana Hey, ayo Oh ah. hey boy, ya yeah. root ih ada yang sampai 14 kill mari juga ini